Ini adalah ketua, ketua, ketua gudang. Ini lausahan kan, ini, ini, ha, ha. Tapi dia nggak sombong. Bukan senggol dong, ini sultan, senggol dong. Bukan gitu dia. Eh, berapa M ini ah. Ini, nih. Berapa M ini, coba ban ini. Satu, satu biji aja 5 juta. Sepuluh, biji aja udah 50 juta. Hah? Sumpah seribu. Nah, inilah dia. Tapi orangnya polos-polos aja nih ya. Nggak pakai emas. Nggak pakai Lamborghini. Nggak pakai Fortuner. Nah, biasa aja. Bukan macam Indra Kens, Ah, murah banget. Ujung-ujungnya di penjara 20 tahun. Ah, cepat banget. <laughs> inilah dia. Ah, ah. Inilah tangan kanannya ini ya. Ah. Nah, ini tangan bacok ini. Nih cuman kalau dipukul pakai kayu mati nah, mana kau Jangan hey! ya lupa like comment and subscribe bilang nah. ginilah kalau orang kaya mau kita tiru nggak sombong pakai celana pendek rokoknya pun surya huh? dia baik orangnya selalu membantu teman-teman yang susah. Kalau ada bon mobil yang meledak di tengah jalan dikirimkan dua biji. Itulah kelebihan dia. Ah, dia kalian tahu. Nah. Inilah dia punya usaha. Lain lagi di seberang sana. Ini cuman di posisi kantor dia. Oke okay, guys, Nah, itulah. Kalian bayangkanlah dulu. Satu biji 5 jutaan. Tapi ini dia nggak pernah berkor Beda macam kita, kita orang miskin tapi kita berkor gaya selangit, HP yang harga 5 juta, mau bawa Fortuner tapi nggak sesuai dengan keadaan. ah inilah dia nih, bukan nggak bisa lembur Lamborghini, tapi nggak Untuk apa. Semua itu titipan Tuhan katanya. Oke guys, oke jempol, jempol.